Tuan Tyrannosaurus Rex, apa yang terjadi? Uh, Velociraptor yang penakut itu menyerangku dengan bebatuan saat aku sakit perut Jangan khawatir, Kiki dapat berubah menjadi Tyrannosaurus Rex dan mengusir mereka semua Benar, tunjukkan ke mereka betapa bertenaganya Tyrannosaurus Rex Jam tangan ajaib, aktifkan perangkat transformasi Kapten Kiki, transformasi super akan berbatuan dengan kubi pejar. Velociraptor ketakutan semua dan pergi. Terima kasih telah membantuku mengusir Velociraptor. Oh, tidak, gigiku, gigiku. Tuan Tyrannosaurus Rex, ayo kita periksa gigimu. Jam tangan ajaib, aktifkan perangkat pemeriksaan. Hasilnya menunjukkan bahwa tuan tiranosaurus rex lemah dan sudah lama belum makan apapun. Saat memindai giginya, kami menemukan gigi yang busuk yang harus dicabut sesegera mungkin. Ikatkan tali ke gigi yang busuk terlebih dulu. Raksasaaurus rex ini sangat besar. Terima kasih, aku merasa jauh lebih baik. Tuan Tyrannosaurus rex suka makan daging, yang merupakan sumber energi yang bagus. Um. Hmm. Hmm. <tik> <tik> <tik> Terima kasih pahlawan-pahlawan kecil Kamu sudah sangat membantuku <tik> Pateranodon tidak dapat terbang Ayo kita periksa tim penyelamat panda kecil ayo kita berangkat tuan pteranodon, kami adalah tim penyelamat panda kecil pahlawan-pahlawan kecil tim penyelamat tolong bantu aku aku tidak bisa terbang jangan khawatir ayo kita melakukan pemeriksaan fisik terlebih dulu Tangan ajaib, aktifkan perangkat pemeriksaan. Hasilnya menunjukkan bahwa tuan pteranodon lemah dan kurang gizi. Saat memindai sayap-sayapnya, kami menemukan banyak luka yang memerlukan perawatan segera. Ini adalah cacing lengket yang dapat menyembuhkan luka-lukanya Ayo kita cari beberapa Ayo kita cari tahu tempat cacing-cacing lengket itu bersembunyi hmm? Kami telah menemukan cacing-cacing lengket Akan segera mengobatimu Terima kasih teman-teman, sayapku semakin membaik sekarang Oke okay. Ah, Aku lapar dan tidak punya kekuatan Jangan khawatir, aku dapat berubah menjadi peteranodon mekanis dan membantumu memancing Jam tangan ajaib, aktifkan perangkat transformasi Masih super, Tuan Peteranodon ingin makan ikan ini. Ayo bantu temukan ikan! Ada ikan di depan. Ayo kita terbang di atasnya untuk memeriksanya. Ikan. Ayo kita bawa semuanya ke Tuan Pteranodon. Tuan Pteranodon, ini ikanmu. Pteranodon adalah dinosaurus karnivora yang suka makan ikan. <tuk> <tolak> ah, ah, ah, ah, uh, ah. <tolak> Terima kasih, aku dapat kembali terbang tinggi di langit. <tolak> <tolak>